Hai hey presiden, Hai para pejabat, Hai para aparat Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang kami bela? Siapa yang kami bela? mana kalian yang menyuarakan rahmat terlalamin Tetapi diam terhadap penindasan yang terjadi terhadap sesama Islam mana kalian? Jangan jadikan rahmat terlalamin sebagai kau punya senjata, sebagai kau punya peluru untuk mematahkan atau menyeramkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan. Bagi para anak-anak muda, kalian para anak-anak muda, Subhanulillah, Rijalul Qur'an. Pemuda-pemuda masa sekarang, pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalian adalah pemimpin bangsa, pemimpin negara, dan pemimpin agama. Kalian yang memegang bangsa ke depan, kalian yang memegang negara ke depan, dan agama besok. Para ulama-ulamanya, itu tergantung daripada kita, ada anak muda zaman sekarang. Kalau anak-anak mudanya berilmu, anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah. Anak-anak mudanya mengosongkan hati daripada kecintaan kepada duniawi. Kecintaan kepada harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada makhluk. Dia mengosongkan hatinya daripada, daripada selain kecintaannya kepada Allah. Anak-anak muda yang taat patuh kepada Allah. Anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswahnya, gudwahnya, teladannya. Anak-anak muda yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Anak-anak muda yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya, sebagai idolanya. Maka besok kedepan bangsa kita bakal baik. Negara bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Para pejabat bakal jadi pejabat-pejabat yang baik. Agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Ulamaknya bakal menjadi ulama-ulama yang baik. Akan tetapi kalau anak-anak muda kita rusak. Kalau anak-anak muda kita hancur. Anak-anak muda kita tidak kenal agama. Ada anak muda kita bodoh. Ada anak kita muda jauh dari agama. Jauh dari Allah. Jauh dari Rasulullah. Jauh dari majlis-majlis ilmu. Jauh dari majlis-majlis zikir. Jauh dari majlis-majlis haul. Jauh dari majlis-majlis maulid. Anak-anak muda kita tidak taat kepada Allah. Tidak patuh kepada Allah. Berbuat mungkarat, dalalat, sayiat, mukhalafat. Mereka melanggar daripada ajaran-ajaran agama, mereka bodoh akan ilmu agama, mereka tidak dekat dengan para ulama, tidak dekat dengan para aulia, tidak dekat dengan orang-orang soleh. Mereka buta agama, buta Al-Qur'an, buta ajaran Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu. Besok para pemimpin bakal menjadi pemimpin yang rusak, para para para, para pejabat akan menjadi pejabat yang rusak, para pemegang-pemegang kekuasaan, mereka akan menjadi orang-orang mereka akan akan menjadi orang-orang yang rusak. Agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Maka ke depan, baik atau buruknya bangsa kita, baik atau buruknya negara kita, baik atau buruknya agama kita, tergantung daripada kita, anak-anak muda zaman sekarang. Oleh karenanya, jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi Besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda baginda Nabi Besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang memegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi Besar Muhammad. Jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menyampaikan kebenaran, Walaupun seluruh alam semesta harus membencimu, walaupun seluruh alam semesta harus memusuh-mu, jadilah engkau anak-anak muda yang menyampaikan, yang hak itu hak, dan yang batil itu batil, jadilah engkau anak-anak muda, yang tidak pernah tunduk kepada kesuliman, tidak pernah tunduk kepada kemungkaran, tidak pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak pernah tunduk kepada penindasan, dan tidak pernah tunduk, kepada pejabat-pejabat yang zolim. Saudara-saudara. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini. Tapi mumpung ada di Palembang. Banyak para habaib di Palembang. Banyak zaman sekarang. Minnah dari kalangan kita para habaib. Selalu mengatakan. Habib Rizik. Bahar bin Smith ...Torigohnya bukan Torigoh Ba'lawi. Ba Terus kalau Torigoh kita bukan Torigoh Ba'lawi... Ba ...Torigoh kami Torigoh apa? Torigoh Habib Rizik... ...Torigoh kami Torigoh apa? Kalau bukan Torigoh Ba'lawi. Ba Mereka yang berkata seperti itu baca ratib... ...kami pun baca ratib. Bada Maghrib kami baca ratib Al-Haddad. Bada Isya' kami baca ratib Al-Attas. Sebelum subuh kami baca... Doa fajar, pada subuh kami baca wirul latif, sebelum dohur kami baca futuh adul arshia, badah dohur kami baca wirid sakran, hizib nawawi, hizib khafi, sebelum asar kami baca wirul lukabir, biru sokir, Abu Bakar bin salim, pada asar kami baca hizibah, hizib bar, hizib nasor, asyabil asar Hasan, sebelum asar kami baca sebelum maghrib kami baca wirul latif, badah maghrib kami baca latif, maghrib kami baca biru latif, badah maghrib kami baca biru latif, kami baca biru latif, baca Habib Rizik Cihab... ...terigohnya bukan terigoh... Alawi. ...Mereka hataman ihya, ...kami hataman ihya. ...mereka hataman Bukhari... ...kami hataman Bukhari... ...ada apa dengan kita para Habaib... ...kita para Habaib berharap bersatu... tetapi para Habaib bisa saling menjatuhkan... ...yang lembut... ...banyak mengaku lembut... tetapi menjatuhkan para Habaib-Habaib yang tegas... ...memakan darah dagingnya sendiri... ...memakan darah dagingnya... ...kami minukum kami salah daging kalian kami salah di penjara apa yang kami cari? tahta, pangkat, jabatan kekuasaan pujian hebrizik di penjara, apa yang beliau cari? saya, baru bebas baru bebas dua hari saya bebas saya sudah ditahan lagi, di bawa kerusak kenapa? karena ceramah saya apa ceramah saya? Apakah ceramah saya memakan darah daging saya sendiri? Apa isi ceramah saya? Apakah ceramah saya menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad? Saya hanya bahas tegasnya Nabi saja terus menghilangkan kelembutan Nabi. Atau sebaliknya, bahas lembutnya Nabi saja tapi menghilangkan ketegasan Nabi. Apakah itu ceramah saya sehingga saya ditangkap, sehingga saya dipenjara? Mau tahu apa isi ceramah saya? Sehingga saya baru bebas dua hari itu saya ditahan. Dalam ceramah saya ketika itu lagi corona... Saya baru bebas Ramadhan, saya masih ingat. Saya berkata, wahai presiden, rakyat kau kurung dalam rumah. Tetapi tidak kau kasih makan. Kau biarkan rakyat kelaparan. Kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian hidup kenyang, rakyat kelaparan. Saya berkata, wahai presiden, wahai para pejabat, wahai para aparat. Di musim corona, mal-mal buka, Mall-mall milik asing buka, tetapi toko-toko kecil, warung-warung kecil milik pribumi kalian suruh tutup. Di musim corona, berapa banyak pengangguran, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari asing. Siapa yang saya bela? Diri saya? Orang tua saya? Murid-murid saya? Golongan saya? Orang-orang sejalan dengan saya atau rakyat yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang kami bela? Siapa yang kami bela? Kami tidak membela diri kami. Cukup sampai situ? Tidak. Saya masuk setahun setengah. Saya keluar, belum sampai satu bulan. Saya masuk lagi. Kenapa? Karena saya menyampaikan, menyuarakan kebenaran tentang 6 laskar, 6 syuhada yang dibantai di KM 50. Apakah enam syuhada itu bukan bagian dari kita umat Islam? Ah. Di mana kalian yang selalu menyuarakan hak asasi manusia? Di mana kalian yang menyuarakan rahmatan lil alamin? Ah. Di mana? Di mana kalian yang menyuarakan rahmatan lil alamin tetapi diam terhadap penindasan yang terjadi terhadap sesama Islam? Di mana kalian? Di mana kalian yang mengatakan kami bukan tarigoh Gohab Alawi? Di mana kalian yang mengatakan Fagil Mogadam Kasorosef? Fagil Mogadam mematahkan pedang, tapi kalian tidak meneruskan buntutnya. Fagil Mogadam Kasorosef adalah fil haram bainal gabahil Fagil Mogadam Muhammad Ali ba Alawi mematahkan pedang untuk Menghentikan peperangan antara kabilah Bukan untuk mendiamkan kezaliman. kesaliman Fagilmugadah mematahkan pedang Bukan untuk mendiamkan kemungkaran Bukan untuk mendiamkan ketidakadilan Beliau mematahkan pedang Untuk apa? Untuk mencegah peperangan antara kabilah Bukan untuk diam atas kemungkaran Rahmatil Alamin Jangan jadikan rahmatil alamin sebagai kau punya senjata, sebagai kau punya peluru. Untuk mematahkan atau menyeramkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan. Saudara-saudara, kalian pikir baharib Smith bakal kapok? Baharib Smith bakal capek? Baharib Smith bakal lelah? Baharib Smith bakal kapok? Udah keluar penjara, tidak bakal menyuarakan kebenaran lagi. Tidak ada kata cabok, tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Bagi seorang bahar prinsip, jasad saya bisa mereka penjarakan, saudara-saudara. Jasad saya bisa dipenjarakan, kedua mata saya bisa mereka penjarakan daripada melihat dunia luar. Tangan saya bisa diborgol, perut saya bisa diborgol, kaki saya bisa diborgol. Kita pernah habaib, pernah kau diborgol, tanganmu, perutmu, dan kakimu sekaligus digus. Nah. Diborgol dari tangan nyambung ke perut. Dari perut nyambung ke kaki. Terus kau berkata kami bukan Tariqah Ba'alawi. Di, di jalur mana engkau berjalan? Bukankah di jalur Tariqah Halimam Hussein? Terus kalian berkata Tariqah kami bukan Tariqah Ba'alawi. Tariqah apa? Ini kami sampaikan ayat Al-Quran. Ya, kami sampaikan hadis bagi Nabi besar Muhammad. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bil seperti itu. Nam, anak Bahar. Anak Bahar, Hafidhul Ali. Anak Bahar, Hafidhul Ali. Ali, Asadul Ghani wal Badar. Saya Bahar, saya cucu Ali bin Abi Talib. Singa perang dulu hunain. Asadul Hunayni wal Badar. Singa perang hunain dan singa perang Badar. Bahar bin Smith bakal kapok. Tidak, saudara-saudara. Lau gata' teni irban-irban. Jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol tangan, perut, kaki. Atau di sidang berkali-kali. Sekalipun, badan saya harus dipotong-potong. Badan bahar bin Smith harus dipotong-potong. Harus dicincang-cincang. Agar seorang bahar Smith diam untuk menyampaikan kebenaran, agar bahar Smith tunduk kepada kesoleman, tunduk kepada kemungkaran. Demi Allah, jangankan hanya di penjara, jangankan hanya di borgol atau di sidang atau di hukum berkali-kali bagi bangsa, bagi agama, bagi NKRI untuk menyuarakan kebenaran, demi Islam, demi umat, demi bangsa, demi NKRI, jangankan hanya di penjara. Demi Allah, nyawa saya, darah saya, itu apa murah harganya. Tumpah demi bangsa, rakyat, Indonesia, umat Islam. Jangankan hanya di penjara, di penjara sesuatu yang kecil, saudara-saudara. Demi bangsa, demi Islam, demi Indonesia, nyawa saya, jiwa saya, murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Di penjara hanya hal yang kecil. Oleh karenanya, kami yang tegas. Tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kami bawa bagaimana ilmu Nabi. Bagaimana amal Nabi. Bagaimana adab Nabi. Ia ya, ni kita jadi... Hafidur Rasul. Tawassud, tawazzun. Di tengah, posisi itu di tengah. Kita yang tegas... Tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Kita yang tegas tidak boleh... Menjelaskan kepada umat Nabi Amar Ma'ruf, Nabi Nahimungkar, Nabi Jihad Hanya jelaskan itu saja Seakan-akan nanti umat itu tahunya Rasulullah itu keras Rasulullah itu tegas Hanya itu saja, Nggak boleh Jelaskan bagaimana kelembutan Rasulullah Bagaimana ilmunya Rasulullah, ahlaknya Rasulullah Adabnya Rasulullah Rasulullah Wasallam. Agar umat juga tahu, oh ternyata Rasulullah bukan hanya tegas Tapi Rasulullah juga penuh akhlak penuh adab Lembut Sebaliknya Kalian yang lembut, jangan hanya menjelaskan tentang kelembutan Rasulullah. Padahal kalian tahu bagaimana tegasnya Rasulullah. Bukan kalian tidak tahu. Tuba liman lam ya'lam ya marrah. Fawailul liman ya'lam ya wa lam ya'mal ya bih marrah. Kalian tahu bagaimana ketegasan Rasulullah SAW. Jelaskan biar umat juga tahu. Rasulullah tidak hanya lembut saja. Tidak hanya berakhlak saja. Adab saja. Rasulullah juga punya keberanian. Rasulullah punya perjuangan. Bagaimana jelaskan? Itu namanya tawazun, itu namanya tawasud, itu namanya di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, apa Tidak ke kanan, tidak ke kiri, begitu. Oleh karenanya capek saya mendengar kata-kata Bahar bin Smith, Habib Rizik bin Syahab, tori bukan tori Ba'alawi. Oh ya, kalian yang paling tori Ba'alawi oleh karena di sini banyak para habaib. Jangan hanya gara-gara beda guru, jangan hanya gara-gara beda warna majelis saling berantem. Sebab di Jakarta udah banyak habaib saling berantem. Di Palembang jangan, tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah yang tegas, yang lembut, apapun apa apapun talinya, apapun warna majelis taklimnya, apapun siapapun dari alumni manapun Habaib Palembang harus tetap seperti yang telah diwariskan oleh Habaib-Habaib Palembang terdahulu. Itu menjaga ukhuwah Islamiyah. Melalui daripada apa yang telah kami dengar. Dari kami kecil. Kami sering mendengar bahwasanya Di Palembang terdapat ziarah kubro. Yang dimana ziarah kubro tersebut selalu. Di seluruh dunia. Palembang terkenal dengan ziarah kubro nya. Yang dimana itu mempererat ukhuwah para seluruh Habaib. Yang ada bahkan bukan hanya di Palembang. Tapi membawa intifa manfaat kepada seluruh habaib yang ada di seluruh Indonesia jaga itu karena di Palembang adalah gudang para habaib. Palembang adalah kotanya ilmu. Palembang adalah kotanya para aulia. Palembang adalah kotanya orang-orang soleh Palembang kota para habaib, Palembang kotanya ilmu. Makanya saya nak mau bahas ilmu karena di sini udah gudangnya ilmu. Di sini udah gudangnya para habaib. Di sini pabriknya habib di sini Palembang ini. Sebenarnya saya nak mau bahas ini karena banyak para habaib guru-guru kami oleh karenanya, kita doakan habaib-habaib hab kita. Muna mudah beliau, beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur-umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Agar beliau beliau selalu bisa memimping kita. Menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju jalannya bagi Nabi besar Muhammad. Selalu menuntun kita. Di jalan tarikhah Ba'alawi. Yang dimana tidak ada jalan. Yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Selain daripada jalan yang dibawa oleh para Habaib, yakni Torigo Abah Wal Jad, Torigo Abah kekakek, Abah kekakek, yang daripada Mas Habshafi, Akidah Ash Shari Maturidi, Mas Habshafi, Bahir Ghazali, Batin Syadili, tidak ada jalan yang lebih cepat menggapai daripada berjumpa dengan Rasulullah, sebab tidak ada perjumpaan yang lebih nikmat selain daripada berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad saw. Maka mata yang paling berbahagia. Pada hari itu adalah mata-mata yang bisa memandang wajah indah bagi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lidah-lidah yang beruntung pada hari itu adalah lidah-lidah yang di dunia basah dengan berus Maka Maka akhirat akan basah dengan telaga al laut bagi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan guru kita, lahabib Mahdi bin Syahab, lahabib Umar bin Syahab, Syaf, lahabib Omar serta para habaib-habaib yang lain. Mudah-mudahan Allah banyakkan umur beliau-beliau Habib beliau, Mahdi Yang mana beliau selalu memberikan kita semangat Tadi saya nggak mau ceramah, Paksa bawa. Aduh ini Habib Mahdi luar biasa Apa Daya tariknya kuat Bisa bawa Bahar bin Smith dari Jakarta kemarin Semua Habaib-habaib Dari mana-mana ngundang saya Saya nggak mau datang Ini bin Syahab satu kuat Daya tariknya Saya udah datang, udah niat, udah niat. Oh, saya, anak nggak mau ceramah, anak mau duduk diam, tenang. lagi sakit ada dadan dipaksa ceramah. Anak bodohnya anak mau lagi. doakan perjuangan kami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga guru besar kita, imam besar kita Habib Rizik Misbah. Mudah mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau amin. agar beliau selalu bisa memimpin kita amin. menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alfamind.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.